Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini gue bahas detail cara Willem Kimets dari anime suka-suka. ke Suka. usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin detail cara Willem dari suka-suka. 500 tahun yang lalu, Willem lahir dari ras manusia yang kemudian dikenal sebagai Mnet Wit. William berasal dari panti asuhan di kota Kecil Gomak, yang berada di wilayah Kekaisaran, dan memiliki jumlah populasi sekitar 3.000 orang. Untuk beberapa alasan, William dikasih kebebasan oleh panti asuhan, yang didirikan oleh pengasuh hukumnya, yaitu Nils D. D. Porekner. Saat William mulai tumbuh dewasa, William akhirnya mengambil alih sebagai penjaga utama panti asuhan tersebut dan kemudian dipanggil pop oleh anak-anak panti lainnya termasuk Almaria Dabner karena William panas sebagai figur ayah angkat untuk anak-anak di panti tersebut menjadi prajurit Legal Brave adalah impian William saat masih kecil selama pelatihannya, William bertemu dan berlatih bersama dengan Lilia Asplay dan Shaw Kandel di bawah bimbingan guru misteriusnya yaitu mantan Legal Brave ke-18 dan pemilik panti asuhan, Nils D. Porekner William melanjutkan pelatihannya dalam berbagai seni dan keterampilan. Tetapi William tidak pernah bisa mempelajari kemampuan tingkat yang lebih tinggi karena kurangnya bakat alami. Dikarenakan Lilia tidak ingin William menjadi dega Brave karena mengkhawatirkan keselamatan William dan juga karena kurangnya bakat bertarungnya akhirnya William hanya diizinkan menjadi quasi Brave. Di bawah bimbingan guru misteriusnya Neil Poitner, William akhirnya hanya bisa menjadi Guise Brave. Sebagai Gwish Brave, salah satu dari kelompok prajurit elit yang melayani gereja Holy Light bersama dengan Lega Brave, William dikenal sebagai orang terkuat dari kuasi Brave, dan diberi julukan sebagai Black Against Master. Padahal julukan tersebut hanyalah lelucon yang dibuat oleh rekan-rekannya. Selama pertempuran terakhir melawan Poteo, William bertarung melawan Ebon Candle, yang merupakan Dewa Bumi Abadi dan salah satu dari tiga Protector of the fixitor. Sedangkan El Arstin bertarung melawan Sugong, menggunakan campuran beberapa karilon dan kutukan, William akhirnya bisa mengalahkannya, tetapi dengan biaya yang sangat mahal karena efek serangan balik dari kutukan yang digunakan. gunakan. William akhirnya tertidur membatu selama kurang lebih 526 tahun. Proses membatu ini terjadi sebelum 17 bis muncul, dan William yang membatu tidak menyadari bahwa satu tahun kemudian Edwin atau ras manusia akan gagal dalam upaya mereka menyelamatkan dunia, dan dimusnahkan. Satu, Penenum Hianchen String Dengan menyalurkan output penenumnya ke seluruh tubuhnya, William dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat manusia super. Di masa lalu, Willem bisa menggunakan kemampuan ini untuk meningkatkan kekuatannya untuk jangka waktu yang lama. Tetapi dengan tubuh yang rusak saat ini, William hanya bisa menahannya dalam waktu sebentar saja. Walau dengan kondisi tubuhnya saat ini, William masih cukup kuat untuk mengalahkan sebagian besar musuhnya dalam pertarungan tangan kosong. Itu terbukti William mampu menghadapi Timur hanya dengan tangan kosong. 2. Penenum Heianchen Speed dengan menyalurkan output penenum ke kakinya, William bisa bergerak dengan kecepatan lebih cepat dari yang bisa dilihat oleh mata manusia. Di masa lalu, William bisa bergerak seperti itu untuk waktu yang lebih lama dan melintasi jarak yang lebih jauh. Namun dengan tubuhnya yang rusak saat ini, dia hanya bisa menggunakannya secara singkat dengan kecepatan seperti itu. 3 Swordmanship. William adalah salah satu pendekar pedang yang terampil. Di masa jayanya, dia bakal mampu menggunakan dua korillion sekaligus untuk mengalahkan lawa lawannya Dengan tubuh yang lemah saat ini, William masih cukup terampil untuk menahan serangan lepra caun dari cetoli. Namun, walau hanya menggunakan kalian selama lebih dari berapa menit sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan internal yang parah pada tubuhnya. Sebagai gantinya, William sekarang lebih suka mengajarkan ilmu pedang kepada Katolik Itean Neprin di gudang daripada bertarung. 4. Tuning of Carillon Salah satu dari banyak kemampuan yang diperoleh William dari pelatihannya untuk menjadi regabrape adalah penyetelan Carillons. William mempelajarinya dari teknisi yang terampil, karena William lebih suka menyetel dan menyesuaikan resistensi dan bab pada Carillonnya dalam panasnya pertempuran secara langsung. Para Brave lainnya biasanya tidak menyetel pedang mereka sendiri. William sangat akrab dengan sebagian besar Carillon atau Duke Weapon dan mengetahui setiap kebiasaan dan kemampuan unik pribadi mereka. William bisa langsung mengetahui apa jenis senjata Duke, seperti kasus Kingslayer, serta pesona apa yang membentuk senjata Duke individu seseorang. Sama seperti bagaimana Lilia berbakat dalam pertempuran, dan Suwung berbakat dalam pembuatan mantra, William sangat berbakat dalam penyetelan. Seseorang tenisi pernah berkata, bahwa tidak ada manusia lain yang dapat melakukan apa yang dapat dilakukan William dalam hal penyetelan. Karena penyetelan William sangat cepat, ia dapat menyelesaikannya dalam hitungan menit ketika teknisi normal memerlukan waktu berhari-hari untuk melakukannya. Karena alasan ini William dikenal sebagai Black Agates swordmaster Saat ini, hanya William yang satu-satunya yang masih hidup dapat menyetel Karylon. 5. Best Abilities Chantaur Sebagai Half-Best, William memang memiliki ases kemampuan Chantaur. Selama pertempuran Conard Luce, William secara efektif menggunakan kemampuan Sandi Sandion Centaur untuk melenyapkan aura dan senjata baru dari Federasi Mercantile Elvis. Kekuatan fisiknya juga meningkat, dan William dapat dengan mudah bermanuver karena tubuhnya disembuhkan oleh kemampuan regenerasi Centaur. Namun, William hanya bisa menggunakan kekuatan ini selama kira-kira 5 menit sebelum base mengambil alih kesadarannya sepenuhnya. Aku tidak terlalu tahu kenapa William bisa jadi ras tengah bis. Jadi, untuk kalian yang baca novelnya yang tahu kenapa William bisa jadi setengah bis, komen aja ya. Sebagian orang mungkin mengira William ini berusia lebih dari 500 tahun, tetapi menurut definisi penuaan, yaitu proses bertambahnya tua, William diakui baru berusia 18 tahun. Dari hitungan umur sebelum dan sesudah membantunya di novel. mungkin itu aja untuk detail kartu william jika kalian suka video kayak ini jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika kalian ingin request mengenai kartu lainnya bisa komen aja kalau gue nonton animenya pasti gue bikin kok